Yoseph oh, Linarta, Genta, oh ada Selo, ada Jennifer, ada Gio, Gio udah gede ya, ada Salomo Sinaga, halo Elkana, Alvaro, Aurelia dan Abigail Sinaga, pinter sekali, halo Helen, Sophie, Yeremi, oh ada Kristops itu orang, iya. Ada Kristi sama Pai, uh oh, adik-adik, ada Jepan tuh, ada dua nih Jepannya, yang satu Jepan Metiari. yang satu Jepan, ada Dipa, Halo Manuel, apa kabar Manuelun, ada Sen, eh ada Jojo Lumban Toruan, ada Samuel dan Daniel Panjaitan, Halo Belpa dan Adriel, ya ada Mika dan Seba. Ada Brian, dan Brian, ada Patrick Noya, dan ada juga tuh yang udah siap kayak Netmenaki, dadah. Halo Giselle Lumbantoruan, eh salah kak, Gisel Lumban Tobing, iya. Ada Giselle Lumban Tobing, ada Ben Hop, ada Jojo Lumban Toruan, ada beones Patikawa, ada Gabriel Polii, ada Nathanael dan ada Lucy. Ada season purba, ada kasohokah. Adik-adik kasih dalam Tuhan. Semuanya duduk manis seperti Gisel Lumban Tobing, Gisel duduk manis. Sebelum kita dengar cerita, kita mau apa? Tanganku ada dua, lima lima jarinya. Kulipat bersama-sama. Lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, saya mau dengar firman. Kiranya Tuhan menolong saya, memampukan saya mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Adik-adik TK yang kalian kasihi dan diberkati oleh Tuhan...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 Demikianlah pembacaan alkitab pada hari ini. Adik-adik kasih dalam Tuhan, hari ini kain mau cerita yang seru sekali. Di masa corona ini kita tetap di rumah saja. Ada cerita yang wah luar biasa. Tini, Tini tetap pakai masker. Tono juga ya, iya karena Kak Gisel, karena Ben Hop itu mau dengar Firman lo, ya. Jadi, begini ceritanya: adik-adik, ada seorang nabi yang Tuhan percayakan dan Tuhan percaya menjadi teman sekerja Tuhan. Tetapi, nabi ini ada cerita dulu yang seru, ya? Apa dia yang kejadian dengan nabi ini? Nabi ini bernama Nabi Nuh. Nah, bagaimana cerita Nabi Nuh sampai dia terpilih oleh Tuhan Allah? Menjadi orang yang diselamatkan Dari sebuah peristiwa yang memusnahkan Hewan tumbuhan di muka bumi Kecuali yang Nuh bawa Kita nonton ya duduk yang manis Kita lihat videonya Ini dia videonya Bumi dipenuhi manusia Namun mereka begitu berdosa Sehingga Tuhan menyesal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 menonton video yang ditayangkan oleh adik-adik jadi selesai air bahnya itu surut Nuh dengan bah terah yang besar itu ada di sebuah bukit namanya bukit ararat lalu Nuh membuka pintu semua hewan-hewan dikeluarkan dua-dua dua ekor dua ekor sepasang dan Nuh melihat semua Tuhan pelihara apa yang ada di dalam Bahtera itu. Sebagai rasa syukur Nuh kepada Tuhan Allah, Nuh memberikan persembahan kepada Tuhan Allah. Nih. Dia memberi persembahan sebagai rasa syukur dia kepada Tuhan Allah karena ia telah diselamatkan dari air bah yang begitu dahsyat seperti tadi kalian lihat. Nah, Allah melihat persembahan Nuh itu sangat bagus. Dan Allah bilang Allah berjanji tidak akan menghukum dunia ini dengan air bah. Tandanya apa? Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan, siapa yang tahu? Pinter, Gisel, pintar, siapa lagi? Ciptaan siapa? Iya Daniel Pinter Oh Yosef Pinter Ciptaan Tuhan Nah tanda Bahwa Allah tidak menghukum dunia ini Dengan air bah adalah pelangi Apa yang dilakukan Nuh Sebagai ucapan syukur Maka hari ini Ayat 1-3 menyatakan Allah memberi tugas kepada Nuh Nuh disuruh beranak cucu banyak Disuruh memelihara alam ciptaannya karena manusia adalah temannya Allah. Manusia ini adalah alat Allah untuk memelihara ciptaannya. Siapa yang di rumah, mamahnya suka menanam. Wah, Elkana ya, omanya tanamannya banyak ya. Iya, Kenneth juga omanya, tanamannya banyak tuh. Betrik noya juga. Mamahnya tanamannya banyak. Siapa lagi yang tanamannya banyak? Di rumah, coba. Oh iya, Manuel. Jepan juga ya, Jepan Metiari. Oma punya tanaman banyak ya. Nah, kan oma, mamah kita punya tanaman. Nah, supaya tanamannya itu ya, Jojo. Samuel, tanamannya itu bagus. Lalu kita ditarang untuk memetik atau merusak tanaman itu supaya tanaman itu subur dan hijau di rumah kita sehingga udaranya segar udaranya segar kita jadi sehat itu tujuannya ya banyak tuh yang punya tanaman di rumah mamahnya yang kedua siapa di rumah yang punya hewan peliharaan wah Kenneth punya adu, apa tuh guk-guk ya iya siapa lagi yang punya gukuk ayo Ah, kalau Brian sama Bianca punya ikan. Kalau Samuel punya apa? Ada ikan? Iya, Sen? Sen punya ikan enggak? Belpa? Oh iya banyak tuh yang... yang... Kiki, Yosef punya apa? Tumbuhan di depan rumah Yosef yang kemarin kain lewat? Banyak ya. Ada beberapa orang yang suka memelihara hewan. Ada ikan, ada apa lagi? Yang di udara? Burung... Lalu apalagi ada ayam, ada kucing. Nah, bagaimana kita dengan hewan-hewan itu? Ya, kita pukul aja, uuuh, uh, uh. nggak boleh. Harus diapakan hewan itu? Iya pinter. Hewannya dikasih makan, ya, dikasih minum. Tumbuhannya sekali-sekali bantu mama nyiram. Wah Kenneth udah pinter nyiram. Ya, iya Elkana udah pinter ya siram tumbuhan. Nah, itu adalah tugas karena kita teman bersama Allah dalam rangka memelihara tumbuhan, hewan. Dan kita sendiri, yaitu kita manusia yang Tuhan ciptakan. Oh, tadi hewannya nih yang punya tuh. Ada apa ya? Ada kelinci, ada ikan, ada kucing, ada burung, ada dogi ya, eh ada ada ayam, ada yang suka memelihara apa nih hewan melata? Iya suka ada tuh, tapi jangan deh adik-adik kalau sampai digigit. Ada yang suka melihara biawa kalau enggak kura-kura. Kalau yang bisa dilepas dilepas. Ya, jangan diikat. Sebab kita nggak akan bisa menjaga hewan itu sampai beranak pinak. Tujuannya supaya hewan itu dijaga tidurnya, makanannya, dan hewan itu jangan sampai ngerusak juga. Jadi, kita manusia menjaganya seperti juga tumbuhan yang adik-adik punya di halaman itu juga harus disiram, diberi pupuk. Nah, itu tugasnya karena Allah menyelamatkan. Nu bersama ketiga anaknya, ketiga mantunya, itu dari bencana air bah. Nah, lalu kita yang diciptakan Tuhan Allah, yang dikasihi Allah, yang masih diberi nafas kehidupan hari ini, apakah yeyen? Ayo, siapa yang bisa? Hah, pintar. Hatton pintar ya, iya. Uh, kaya Yen saya harus bisa menjaga lingkungan kalau habis makan ayo makanannya diapakan yang, yang, yang tulang-tulangnya dibuang di tempat sampah lalu piringnya yang bisa antar ke tempat cuci piring, kalau yang bisa, kalau enggak minta tolong, tolong ma tolong pa, tolong mbak antar. lalu tetap pakai apa nih supaya kita sehat tetap pakai apa Tini iya kata Tini pakai masker karena katanya Elkana banyak corona iya <guruh> sering apa Nana sering pinter sekali sering cuci tangan supaya kita dijaga adik-adik kasih dalam Tuhan Tuhan itu luar biasa kita di uh, dianggap atau kita dijadikan teman kerja Tuhan. Apa sih teman? Ya lah kita ya. Temenan kita dengan Tuhan. Karena tugas yang di lingkungan kita ini tugas mama, tugas papa, tugas kayen, tugas adik-adik juga. Itulah tugas adik-adik dan itulah bagaimana Allah menyelamatkan Nuh dan isinya di dalam bahtera itu. Adik-adik kasih dalam Tuhan. Selesai ini Kak Yakub mau kasih aktivitas Oh membuat ada buat hewan ada juga yang buat tumbuhan gimana ya serunya nanti bagus deh kayak aku kasih unjuk nanti Wah pinter adik-adik pinter semua nanti semua kirim dong kirim di grup LKTA terus apa Iya Terus kita kasih lihat, oh kalian baik sekali. Kalian rajin sekali, bantu sama Mama Papahnya, ya. Oke, jangan lupa, ben, hop, iya, adik-adik. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik. Amin. Salam, adik-adik. Selamat pagi. Adik, gimana dengerin firman tentang Nabi Nuh dari yayayan? Suruh kan? Sekarang kayak Yaqub ingin mengajak adik-adik Untuk membuat aktivitas pada pagi hari ini ya Aktivitasnya adalah membuat pancingan Mama bapaknya ikut bantu membuatnya juga ya Pertama-tama mari kita siapkan bahan-bahannya dulu bahan bahan gunakan pertama adalah Kertas origami atau kertas lainnya juga bisa Lalu ada lidi atau juga bisa pakai sumpit Kemudian benang Ya, Terus bisa lem atau selotip Dan spidol atau pulpen Cara membuatnya, yang pertama kita bisa membuat untuk origaminya Seperti burung atau ikan Atau juga bisa hewan peliharaan yang ada di rumah masing-masing loh Kakak ada contohnya buat origami burung di video yang satu ini bisa mencari di internet ya tutorial buat origami hewan yang lain juga dan ada adik, adik bisa menghias origaminya suka adik-adik atau kalau membuat origaminya terlalu sulit makapapanya juga bisa kok menggambar hewan burung, ikan atau hewan pelarang di rumah terus digunting setelah itu setelah membuat origami atau gambarnya kita bisa membuat lubang kecil Nih, di bagian atas sininya Untuk memasukkan benang Benangnya Dalamnya Bisa terus bisa diikat Atau kalau terlalu sulit Benangnya bisa kok Ujungnya ditempel dengan lem Tempel dengan lemnya Tempel Atau juga dengan solatip Atau juga terlalu susah Untuk mengikatnya Kemudian, setelah dikaitkan di logaminya, Dikatkan pula di benangnya, di sumpit atau lidinya, ya. Nah. Ini, jika sudah, nanti digunting bagian sininya. Habis itu, nanti jadinya jadi seperti ini deh. Nah, tuh, ini seperti ini. Jika sudah selesai, mama papanya jangan lupa, ya kirim hasil aktivitas adik-adiknya ke grup pelkat ps salong kakak tunggu ya sampai jumpa lagi adik-adik selamat hari minggu tuanesus membekati adik-adik gimana tadi firman yang udah didengarkan bisa dimengerti kan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 Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Tadi kita sudah dengar firman Tuhan Kita buat aktivitas Kita sudah beri persembahan Sudah nyanyi Sekarang saatnya kita mau minta berkat Tuhan Dengan doa penutup Kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Kalau Tuhan sayang kepada saya dan Tuhan Menyuruh saya untuk memelihara semua hewan, tumbuhan, dan teman-teman yang ada di sekeliling saya ini dengan baik. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan penyertaan roh kudus. Akan memberkati adik-adik semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu Minggu depan. Dadah.